Tiri orang pinter itu apa? Apa karena dia seorang alim alama, atau seorang profesor, atau seorang dokter, seorang BHD itu apa? Siri orang pinter itu ya, orang yang bisa menyelamatkan aset terpentingnya. Aset terpenting itu misalnya orang mukmin ya imannya, kalau orang hidup ya nyawa Nyawanya. Orang bisa menyelamatkan nyawa itu luar biasa. Hebat, dia orang pinter, dia orang hebat, dan itu peristiwa nikmat yang luar biasa. Misalnya ada orang gagal ginjal, dia sampai cuci darah, habis bergita karena ingin menyelamatkan nyawanya. Orang sampai transplantasi jantung karena ingin menyelamatkan apa? Nyawanya. Nah, sebetulnya orang yang sekarang kamu melihat itu orang gina karena dia pemulung. Atau tukang parkir, atau tukang penggembala kambing. Itu sebetulnya orang-orang yang luar biasa. Karena orang yang punya giat, yang dengan giat itu dia bisa makan. Dan karena dia bisa makan, bisa menyelamatkan apa? nyawa tapi kelirunya itu, yo melarat ekonomi, melarat batin sebetulnya seorang paspam, seorang kurir, seorang apa saja yang secara lahir hina itu orang-orang yang luar biasa, karena melakukan aktivitas yang bisa menyelamatkan nyawanya Padahal menyelamatkan nyawa itu peristiwa penting. nyatanya orang yang gagal ginjal direwangi entek miliaran untuk menyelamatkan nyawa orang yang gagal jantung direwangi entek miliaran untuk menyelamatkan apa tapi kita cenderung, yang mengatakan hibat itu mereka yang berhasil dokter yang berhasil operasi hebat yang berhasil Abdul APT miliaran demi keselamatan, kita katakan kalau itu kita katakan hebat karena sukses melamatkan nyawa orang-orang miskin yang mencari nafkah dan karena makan, nyawanya terselamatkan dia harusnya juga orang-orang tapi keliru-orang marah enggak gak tau hebat tapi pengirahan tersinggung jadi WPK-nya gak hebat dari pangeran, ngelana aku nak kere gak wali itu tersinggung keliru, cari gua ngomong kere gak wali, ngomong, keliru lu mau karena pulau dua tenaga itu, pulau darah lahir, deh. lahir musuh, ya, akhir lahir itu, tapi ya, ada pulau nuklir. Pulau untuk tiga tahun, apa Tapi pulau bangga, walaupun ada tuh jalur utama untuk jadi wali. Kena pulau jalurnya kan kasar, lewat alam bisa, lewat kiri ke nopo. Ada inti liar itu asli, jadi untuk, untuk jadi wali itu tak punya banyak nopo, pilihan ya. Tapi, teman karena nanti lewat kiri saja itu, kiri yang enggak punya prestasi tadi. <tuk> <tuk> Umpamaku um, kiri-kiri punya prestasi tadi ya Allah Saya ini orang koartia Seorang lain menyelamatkan nyawa tak miliaran Dioperasi tentu Tak miliaran Bu Cuci jarak Saya ya Allah hebat sekali Untuk nonton nyawa juga tempe dan nabi buruh Woi kok ngapang jeng lono Kenan neng ngati wali Bu ketok tangan buat aku Bu atau nitip tenang Bun tegok tangan buat aku Besok tuh penangin <tuk> keluarga <tuk> <tuk> Gue <tuk> lagi <tuk> Bu <tuk> <tuk> uang akhirnya naksamin piyakinan yang ngomong mas tidak di alihwar. uang rasulullah itu nabi betul jadi memang saya ngomong dengan ada emosi. rasulullah itu sudah nabi itu sering nanti kan saman coba kemana pun kemana mana. al fahim rusodir itu abdul ini benar goniyet syafi. syafi koser itu seorang wali tuh pohon uli ya banyak yang dalam templat ada dia ini saya ngakon. yang ngalah nawait itu uang scripting sebuah. gue itu saya hitung ngalah nawaitan apa meneng wis syukur jadi ini penting juga nah itu tadi kan logikanya gampang sampai enggak lantai selama ini kan orang-orang jarang berpikir satu teori materialistik bagaimana mungkin mau berpikir syukur dua orang dua misalnya dua gue segino pas kok syukur-syukur kondiknya itu gak realistis. ilmu tak tahu gak real jadi goblok. racon jadi gak raco. Dan itu, Dan itu, terang lagi itu lama gak terang logikanya ini menikum ciri utama kehebatan kan menyelamatkan sesuatu yang paling penting apa yang paling penting dalam hidup nyawa kan kamu mengatakan betul itu hebat, karena operasi berhasil. Orang itu hebat karena miliaran untuk kesehatan. Kamu juga hebat hanya butuh tempel untuk menjaganya. Lo mau donasi saya mau suruh para manajer dono boh? Paham gak? Mau nanti ngasih sembuh lagi yang super super mulai seperti ini juga? Itu harus bangga, karena dalam kepikiran anda ada jaga nyawa anda, istri anda, anak. Padahal semuanya kiri, Kamu sudah semua itu kan luar biasa. Orang kaya itu berjaga nyawa itu Singapura, seperti Elizabeth. Hmm. Wow. Oh, cukup. Sake nasi bungkus, nasi kucing gamet, tetap Wah, hmm. <laughs> Masa Gue dari gue gue, virus, sakir. di Singapura, lama, itu bar -baru juga. Jadi, tahu. Gue juga. Jadi, kayak gede orang nama berkali-kali bilang ini orang prestasi kan Saya ini orang sekir, tapi sukses menyelamatkan nyawa saya, nyawa anak dan saya ini orang yang nggak banyak uang tapi sukses bisa jadi saya terlalu apa? aman nggak bisa terkenal ya karena saya merasa ya. sudah orang gitu lewat bisa ya. menyelamatkan ya, ya. jadi ya. kalau mangan itu Ya waktu tiketnya benar itu jadi uang para pemirna sama. Ketika Amiril Muamin Tisda Omar dia prestasi, dia jadi presiden. Dia jadi kalau kamu itu untuk prestasi, apa sih ibarnya jadi presiden? Sehribat-ribatnya presiden tentu teori patriotik terbesar adalah orang bisa menyelamatkan apa? Ya. yang ditulis jadi pahlawan-pahlawan nasional itu para pahlawan, para patriotik itu ya karena bisa menyelamatkan apa? Makanya Amiril Mu'min se ini sejauh-jauh-jauh-jauh Aku jadi Amiril Mu'min ini berprestasi Udah itu nyelamatnya no nyawa Lewat pergaliat, lewat ini Taka ngono no kalah nge-ngalah berprestasi itu jaman angon werdus Itu juga berprestasi itu Itu nyelamatnya no nyawa Nyawa Makanya yang dikenang si saya ini anak itu kan angan werdus Itu maan ango angon Tapi terus asyik Udah itu hebat percayaan Belum kulon tani kini ku Ngakon itu Zaman pulau jenengan marah. <SILENCIO> Nih buah nanti cek sebagian mungkin cek itu kan pancen kita punya beras dua kilo itu yang sangat berharga Karena nilainya nyelamat no nyala. Sementara saya kita di beras ton atau punya uang satu miliar. Itu hanya untuk aksesoris Berarti uang satu miliar mungkin kamu untuk beli aksesoris mobil aksesoris rumah. Itu berarti uang satu miliar yang tidak bersejarah. Karena hanya untuk asesoris. Sementara zaman kamu miskin uang sepuluh ribu bersejarah karena menyelamatkan nyawa berarti nak gue syukur tenan ya Allah betapa idahnya 10 ribu yang dulu karena itu nyawa amat kan? nyawa daripada sekarang yang tetap memilih, ya ternyata hanya adek adek mesti nih aku latih berpikir begini jadi ini saya orang alim tak bertak di saya itu pasti benar karena ini ada dewi Isra dewi Gawih Rasulullah lalu ini ada beneran min adjirai lakatabna ala bani isro'ilah anna humang kotala nafsum bihoiri nafsum fakaan nama kotalan narda jambi awaman ahyaha fakaan nama ahyan narda siapa saja yang bisa menghidupkan satu nyawa, maka sama saja menghidupkan sekian nyawa seluruh dunia. Makanya orang yang memberikan makan fakir miskin. Kenapa dosanya membunuh, dosanya zina, tambah dosa apa saja? Termasuk di antara kaparohnya itu termasuk Islam. It aku bahwa mal amun atau mengasih makan. Orang miskin yang kalau kamu udah kasih makan tuh mati, sekali kamu kasih makan, itu dosa kalau Oppo itu hilang. Karena apa peristiwa pentingnya itu peristiwa ini? Sementara kebeloji orang atas, kita kadang peristiwa ini mati seribu, bila terisi rumah. Saya ingin suka kaum orang mulai, wu, tapi taruhan itu. Nah, mulai pengiraan itu, balas saham Al-Aqsa. Maaf, ada apa namanya? Al-Aqsa, Sabtu, Prabowo. Tau kita, Amin, Tio, Wim, Dimas, ya. Manja, Mbah, Om, Miskinan, damat mana wali kok masjid itu kecil saya itu dilatih bapak dan ini saya lakukan dulu bapak kalau nasi wangsa di pondok itu misalnya sekarang ya misalnya mungkin kalau sekarang tiga ribu saya jadi dirawat cuma itu bapak saya itu, sampai sekarang saya ngelatih istri saya juga saya ngelatih super saya kalau tuan ngasih uang, mestinya bilangin. Nah itu orang orang, ya, no nah, nah, <laughs> orang orang setengah, Nah itu kita empat Setelah itu orang pas pasan, bahan, ya. Nah itu sulus, sulus. apa atau orang Nabi pulau itu suatu anggota negeri itu sudah Nabi bohong. Coba kita itu ke situ pun kita nonang Jadi belum balik minimal ini. Mali. Jadi ini penting untuk laporan. Karena sekarang itu sudah banyak sekali, sudah setir ndak wali. Karena peristiwanya tadi, West of termakan teori materialistik. Dia merasa fokus. Jadi orang tua, tapi orang tua sudah tidak duit, sembahku dan. Sebetulnya dibalik kekasih ranya dan dia masih hidup, punya prestasi yang besar sekali dia itu dengan sekir kedariannya tetap bisa menjaga nyawa lu menjaga nyawa itu perciwa besar apa kecil? besar kecil coba berapa orang untuk menjaga nyawa tajangan ini di cuplos di tengah mau berkore sabuk? gue ngombe tak gue lah campur kuman-kuman tetep ampuk kan? gue kumane ga menginat mau pekir pakanan dasetnya ini juga belum penyakit, marah penyakit <tuh> <tuh> kamu kuman itu ditolerabat hahaha kumangsamu kuman gak ditolerat di nah, ya iya. aku kuman itu di novel ayu aku emak menyakit nawa ngi tidak jadi juga nawa no, jadi rugi nih. karena dia gak jadi artis gak jadi nama. tapi nak menyakit nawa juga kan di laboratorium jadi gak jadi novel art art kuman itu peritul Orang, orang, orang, orang. ngobrol punya dia Aku, aku itu